Hai hai hai Bagi orang yang berpuasa, ngabuburit adalah suatu kegiatan saat menunggu buka puasa Yang diisi dengan berburu takjil dan menu buka puasa Serta menghabiskan waktu dengan teman-teman Kira-kira kalian biasanya ngapain nih buat ngisi waktu ngabuburit kalian? Jangan sampai kalian berakhir seperti dua orang pengendara asal India yang satu ini Yang awalnya berniat ngabuburit, eh malah ketemu harimau di tengah jalan Ya, meski dalam setiap kasus, seringkali pihak berwenang berupaya untuk menangkap harimau untuk menembak mereka, ataupun mendiskusikan penempatan mereka kembali ke kebun binatang. Namun untungnya, para pihak tersebut tidak asal tembak, karena meskipun kucing besar yang satu ini terbilang ganas dan buas. Namun tetap saja, mereka adalah hewan yang terancam punah dan dilindungi. Eh, tapi tunggu dulu, Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dua pengendara sepeda motor nyaris gagal melarikan diri setelah seekor harimau tiba-tiba melompat keluar dari hutan dan mulai mengejar mereka di jalan beraspal. Video yang diambil oleh penumpang sepeda motor menunjukkan si kucing besar yang berlari dengan kecepatan sekitar 64 km per jam dan mengejar si pengendara motor. Rekaman video ini diduga diambil di Nagarhole National Park, India. Nagarhole National Park memang dikenal sebagai rumah 72 ekor harimau benggala. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram netizen yang memperlihatkan seekor macan keluar dari hutan. Ia nampak mengarah langsung ke sepeda motor seakan mencoba menghentikan sepeda motor. Ya, kemudian setelah beberapa detik, macan itu kembali masuk ke hutan. Video pengejaran harimau tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu netizen. tahukah kalian sob, jika harimau bengala terancam punah dan menurut daftar merah IUCN, Populasi harimau benggala berkurang secara drastis. Habitatnya juga menjadi sangat terfragmentasi karena keberadaan manusia. Artinya, harimau-harimau tersebut sekarang hanya hidup di wilayah kecil di seluruh India. Ya, harimau benggala paling sering ditemukan di India, tetapi juga hidup di Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, dan Myanmar. Meskipun terdaftar sebagai terancam punah, Harimau Benggala adalah yang paling banyak dari semua spesies harimau, dengan lebih dari 2.500 individu tersisa di dunia. Setelah India menciptakan jagar harimau di tahun 1970-an, populasinya mengalami stabilisasi. Namun, dengan pertumbuhan perburuan untuk perdagangan, bersamaan dengan hilangnya mangsa dan konflik dengan manusia, kucing besar ini masih dianggap beresiko.